Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Siripno Kali ini akan belajar bersama berbagai ilmu sederhana semoga bermanfaat Yaitu dengan materi tutorial Mengubah latar foto atau background foto Marilah kegiatan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengubah latar background Misalnya ini berwarna merah Ingin kita ubah ke warna apa saja Pada materi kali ini kita akan menggunakan dua teknik Yaitu menggunakan penghapus background atau latar ini Yang pertama Yang kedua menggunakan paint Untuk itulah malah kita belajar bersama-sama kita mulai saja untuk langkah pertama kita mengubah latar atau background misalnya foto ini misalnya foto ini yang warnanya merah ini ingin kita hilangkan dulu langkah pertama harus menghilangkan background merah ini caranya bagaimana caranya kita dengan bantuan internet kita buka internet kita Kemudian kita ketik di sini "remove", kita ambil "remove background", kita tunggu, kemudian kita upload gambar atau foto kita yang ingin kita hapus. Misalnya ini, sebagai contoh, ini akan kita hapus semula berbackground warna merah ya, kita hapus sudah selesai latar merah hilang kemudian, ini kita simpan kita unduh kita simpan ya setelah gambar ini latarnya hilang kemudian cara yang kedua ini kita tinggalkan kita membuka powerpoint kita ambil tempat presentasi yang kosong kita hapus kemudian Torpoint uh, kita ini, template kita ini Kita ubah posisinya Lewat desain Kemudian slide sisi Ini Kita ambil Custom slide Kemudian Kita pilih letter saja Kita ambil portrait Bukan landscape Tapi kita ambil portrait Kemudian kita oke okay. sudah jadi ini langkah kedua kita mencari background tadi backgroundnya warna merah kita ambil di sini sebelah pojok sini ada tulisan format background kita klik kemudian muncul tampilan seperti ini di sini solid fill kita pilih terus di sini ada color color ini kita pilih sesuai keinginan kita misalnya ingin merubah warna biru nah, ini latarnya jadi biru kemudian kita kembali ke insert di bawahnya ada picture kita cari gambar yang sudah kita hilangkan backgroundnya tadi kita cari ini kemudian kita insert nah ini sudah jadi kita rapikan pakai format kemudian kita crop tujuannya supaya kelihatan rapi kemudian kita paskan tapi kita tarik iya sudah ini background berwarna biru. bagaimana jika warna ini kita rubah lagi tinggal klik color misalnya kuning sudah jadi kuning misalnya lagi Hmm, sudah jadi mudah sekali misalnya warna ini kemudian langkah yang kedua gambar yang sudah latarnya kita inginkan sesuai keinginan kita kita copy kita copy kemudian kita pastekan di kita cari di Windows kita ini kita ketik PIN Nah ini sudah muncul PIN PIN kita klik Ya yes. nah, Ini kita klik Nah ini sudah muncul Ukurannya kita perkecil Biar mengontrolnya mudah Kemudian kita paste Nah, ini Sudah jadi foto kita di paint Kemudian kita rapikan Nah foto kita sudah rapi Kemudian tinggal menyimpan File Save as Kita pilih yang JPG Victor dan kita beri nama misalnya foto kita simpan foto kemudian kita simpan sekarang kita tinggal mengecek ya ini foto kita sudah jadi nah, dengan background seperti ini Kemudian Kita Coba lagi Misalnya dengan background yang lain Kita ambil Untuk desainnya Kita format background Kita ambil warna Misalnya kita biru Misalnya Ini, kalau si di, dirasa sudah pas, kita copy, kemudian kita cari paint lagi. Ini sudah, Painnya kemudian kita paste gambar kita tadi sudah jadi di sini tinggal merapikan sudah kemudian kita simpan save as Maaf, kita simpan, kita save as, bisa PNG, bisa JPG juga bisa, GIF juga bisa. Kita ambil aja yang JPG. Ya, ini, kita ambil di sini, foto, kita simpan, sudah selesai. Misalnya foto ini bisa untuk kebutuhan kita, misalnya ada formulir, misalnya ada formulir mengharuskan backgroundnya berwarna biru gitu, padahal foto kita semula berwarna merah biru. Misalnya ada formulir. Nah, ini ada formulir misalnya Mengharuskan backgroundnya berwarna biru Maka warna merah tadi kita ubah ke warna biru Nah ini menambahkan foto Maaf Kita insert Gekan berwarna biru Nah ini Ya kita sesuaikan Dengan tempatnya Sudah formulir kita sudah ada fotonya ya, misalnya seperti ini jadi kita bisa repot-repot eh, mencari tukang untuk mengganti background cukup dengan powerpoint dan Paint foto kita sudah bisa digunakan mudah kan inilah sekilas cara mengubah background foto. Kita kali ini mudah sekali mengubah background kita. Semoga dapat bermanfaat. Kita akhiri wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.